7 Macam Air Rebusan Daun Yang Empuh Menurunkan Asam Urat Salah satu cara menurunkan asam urat adalah dengan mengonsumsi obat herbal yang berupa air rebusan daun. Kompas K merangkum beberapa jenis daun yang berhasiat untuk menurunkan asam urat dalam tubuh. Caranya adalah dengan merebus daun tersebut ke dalam air. Berikut beberapa air rebusan daun yang dapat menurunkan asam urat dengan cepat. Pertama, air rebusan daun salam. Selain digunakan untuk menambah cita rasa makanan agar lebih lezat, dan salam juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi asam urat. Dilansir dari Indy Herald, dan salam bisa dikonsumsi dengan cara merebusnya ke dalam air yang mendidih. Berikut caranya. Pilih 15 lembar daun salam dan cuci. Pilih 15 lembar daun salam dan cuci dengan bersih. Selanjutnya, rebus 3 gelas air putih hingga mendidih. Masukkan 15 lembar dan salam. Selanjutnya, rebus hingga menyisakan satu gelas air. Anda bisa mengonsumsinya untuk dua kali minum. Kedua, air rebusan daun ketumbar. Masih dari sumber yang sama, daun ketumbar memiliki khasiat yang sangat baik untuk menurunkan kadar kreatin dan asam urat dalam darah. Untuk menurunkan asam urat, Anda mengolah air rebusan daun ketumbar dengan cara berikut ini. Ambil segenggam daun ketumbar dan masukkan ke dalam dua gelas air. Rebus selama 10 menit. Saring airnya sebelum dikonsumsi. Ketiga, air rebusan daun sambiloto. Daun sambiloto adalah salah tanaman herbal yang sudah umum digunakan untuk pengobatan tradisional. Daun satu ini mampu meredakan diabetes, malaria, hingga asam urat. Kendati demikian, Anda tidak boleh sembarangan mengonsumsi sambiloto. Sebab ada cara khusus untuk membuatnya efektif meredakan asam. Dilansir dari kontan, berikut ramuan dari daun sambiloto yang bisa menurunkan asam urat. Siapkan bahan-bahan berupa daun sambiloto 10 gram, temulawak 10 gram, lada 1 gram, komfri 5-10 gram. Masukkan ke dalam 5 gelas air yang sudah mendidih. Rebus hingga menyisakan 3 gelas. Anda bisa mengonsumsi segelas air rebusan sambiloto sebanyak tiga kali sehari. Sebaiknya, dikonsumsi satu jam sebelum makan atau dua jam setelah makan. Keempat, air rebusan daun kelor. Menurut Kompas TV, salah satu manfaat daun kelor adalah untuk menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Dan satu ini mengandung senyawa aktif, yaitu, flavonoid dan alkaloid yang dapat mencegah pembentukan asam urat. Selain itu, daun kelor juga bermanfaat sebagai antiinflamasi dan pereda nyeri. Dilansir dari Dinas Pertanian Tulang Bawang, berikut cara mendapatkan khasiat daun kelor: keringkan daun kelor, kemudian tumbuk hingga halus. Ambil satu sendok makan daun kelor, rebus ke dalam 150-200 ml air hangat. Selanjutnya, Aduk rata dan minum 1-2 kali sehari. Kelima, air rebusan daun sukun. Dikutip dari buku berjudul mengenal manfaat sukun, manggis, dan sirsak dari pengobatan hingga olahan makanan dalam kontan. Dan sukun mengandung vitamin B1, B2, C, kalsium, fosfor, zat besi, flavonoid, beta sitosterol. Kandungan flavonoid inilah yang bermanfaat menurunkan asam urat tinggi. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengolahnya dengan cara berikut ini. Cuci daun sukun hingga bersih. Rebus ke dalam 5 gelas air yang sudah mendidih. Setelah itu, Anda tambahkan air lagi dan tunggu sampai mendidih. Keenam, air rebusan daun alpukat. Masih dari sumber yang sama, buku berjudul Daun-daun dan Buah-buahan Penumpas Penyakit karya Lai Arnawati menyatakan bahwa daun alpukat mengandung saponin, alkaloid, Flavonoid, polifenol, quercetin, dan gula alkohol persid. Oleh karena itu, daun buah satu ini mampu menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Berikut caranya: Ambil tujuh lembar daun alpukat segar, siapkan air tiga gelas, cuci dan rebus daun alpukat sampai mendidih, sisakan hingga air sekitar satu gelas. Setelah dingin, saring dan minum air rebusan daun alpukat dua kali sehari masing-masing setengah gelas. Ketujuh, air rebusan daun mangga. Daun mangga dipercaya efektif untuk menurunkan kadar asam urat tinggi karena mengandung pelarut purin yang bisa mengurangi kristal asam urat dalam tubuh. Selain itu, daun mangga juga mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, fenol, dan flavonoid. Anda bisa mengolah daun mangga dengan cara merebusnya untuk mendapatkan khasiat daun satu ini. Caranya adalah sebagai berikut. Ambil daun mangga muda 5 lembar. Siapkan air 250 cm3. Cuci daun mangga sampai bersih. Lalu, rebus daun mangga sampai mendidih atau hingga daun berubah menjadi warna coklat. Anda bisa mengonsumsi air rebusan daun mangga sebanyak dua kali sehari selagi masih hangat.